Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di Bagja Diraga Channel guys Hari ini saya lagi gak goes nih guys Saya mau camping plus mancing nih guys Di spot uh, sungai Kampar nih Seperti apa keseruan khas saya hari ini Seperti apa rezeki saya hari ini Kita lihat aja nih saya mancingnya malam nih guys Kita sambil camping-camping Oke okay, ya ikutin terus seperti apa Oke okay guys sore ini langsung nyampe aja Langsung udah malam aja nih guys Soalnya tadi kesorean perginya Jadi kita udah nyampe di spot e, Pesawahan namanya nih Sungai Kampar Anak Sungai Kampar lah Jadi kita udah pasangin pancingnya Seperti apa Saya ditemani sama Anak Rimba nih Dulu kok youtuber juga nih guys <guruh> Cuman dia lagi off katanya <tuh>. Lagi off Nah cek aja nanti channel anak Rimba tuh. Dia pemancing juga nih Oke. Karena gerimis juga tadi agak lambat kita ya. Ya agak lambat tuh ya itulah biasalah kehidupannya. <laughs> Oke deh ya kita lihatlah nanti seperti apa nih malam-malam hari di sini. Kita makan-makan malam nih. Sendok tradisional. Ah, nih. Ini kena ini sebenarnya enggak bawa sendok. Nih, <laughs> Jadi ya, dia keluar lah kreativitas anak bangsa tuh dari pelapas sawit. Nah, cici ya bang Iya ya, nanti. Pakai aku punya aku satu pagi nanti Dah masak ini bro? Udah lah tuh Terlalu ngembang nanti gemuk ya. Oke okay, guys Kita makan tengah malam nih. Ini udah tengah malam Bergeser oh, lampunya langsung <laughs> yeah. Kan mie bro sendok yeah. Tradisional Awas <laughs> sobek bibir tuh. Dah <laughs> di asah baik-baik <laughs> Jadi target kita malam ini tuh Udang Patin, baung nih guys, dan ikan-ikan yang adalah Tahap yang dapat lah? Memang diuji kesabaran kita nih. Ada situ Om? Uh, butuh, umpan, om. Masih utuh, eh. puasa nih pada pada Gongsi Paca ini ikan-ikan udang di sini nih. Oke, okay, selamat pagi. <coughs> Kita baru bangun pagi nih guys. Langsung aja nih sarapan Indomie goreng. Soalnya tadi malam minim pergerakan ikan ya. Lagi pada imlek ya. Entap Entap lah Lawang lapar Oke deh Kita copy time pula lagi kan Nih Atap Asik bro. nih guys Yang penting happy-happy aja nih Karena ikan dan udangnya Masih pada tidur Semalaman nih orang nih Orang ya inilah suasana ini guys di depan sana ada pulau cinta <gulau> pulaunya sawit ini rumah kami tadi malam nih ala ala si bolang <tuk tangan> Hah? Hujan guys Kita terhujanan Lompik ang Ada yang kau nak lompik ang nak pulang ni, no? <laughs> lompik, lompik. Dia lompik je wow, dia Lompik Pola ni lompik Dia lompiknya Dekat sampan tu aja kan naik langsung kan <laughs> Yang sepuluh malam Kami target pulang kan dia nyalur Malam tu dari siang, kami lagi siang. oke okay guys karena hujan juga terus ya kayaknya memang belum ada rezekinya ikan nih guys jadi memang kita buat ngenting happy-happy aja lah ngilang-ngilangin suntuk masalah-masalah yang apa sebentar enggak pula hilang masalah itu ya bukan hilang sebentar maksudnya Cuma menunda aja oke okay deh ya sampai jumpa di Trip-trip berikutnya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe.